Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik pada video kali ini kita bahas kunci jawaban pada halaman 44, tema 2 kelas 5, udara bersih bagi kesehatan. Baik, kita akan menjawab pertanyaannya di halaman 44 ini. Bagaimana pengaruh otot diafragma terhadap proses pernapasan pada manusia? Jawabannya Berikut ini pengaruh otot diafragma terhadap proses pernapasan pada manusia Ketika otot diafragma berkontraksi, diafragma akan mendatar sehingga rongga dada membesar. Akibatnya, udara pernapasan akan masuk ke dalam rongga dada. Ketika otot diafragma berelaksasi, diafragma akan melengkung ke atas sehingga rongga dada menyempit. Akibatnya, udara pernapasan akan dikeluarkan dari rongga dada menuju lingkungan. Oke, itu saja kunci jawaban pada halaman 44 ini. Sekian dan terima kasih.